Tuhan menghapus segala air mata dari mata kita. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan,